Mari belajar membaca Quran Surah Atin. At Pembelajaran pertama: membaca Quran Surah Atin At dengan tartil. Maksudnya, bacaan harus sesuai dengan ketentuan tajwid yang benar. Tentunya, di antara anak bapak sudah ada yang hafal Quran Surah Atin, At bukan? Namun perlu kita perbaiki beberapa hal yang mungkin kurang benar Sekarang mari dengarkan dan perhatikan bacaan guru dan tirukan bacanya ya Bismillahirrahmanirrahim Wattini wazzaitun wa turisinin wa hadhaa baladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim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 Alaysallahu bi'ahkamil hakimin Baik anak bapak Sekarang kita lanjutkan Mengenali beberapa hal yang berkaitan tajwid dalam surat atin Yang pertama bacaan mat Sekarang mari kita kenali Mat yang ada di dalam surat atin ini Yaitu A, alif sesudah tanda baca fathah Contoh mal-soja. Misalnya dalam ayat Ada lapas insan Setelah Sa ada alif Panjangnya dua harkat Kemudian yang kedua Atau B sukun sesudah tanda kasro Contoh Fi zi Misalnya dalam ayat Ada lapas wad ini ya setelah ti ada ya sukun maka panjangnya dua harkat kemudian yang C wa sukun sesudah tanda baca doma contoh ku zu lu seperti dalam ayat kedua waturi waturi setelah tu ada Wow dipanjangkan dua harkat selanjutnya kita mengenali Ikhfa dan izhar dalam surat atin. At A ikhfa artinya nun sukun atau tanwin dibaca dengung samar atau ringan. Seperti nun ketemu dengan sin. Insan. Nun ketemu dengan sin. Seperti dalam ayat lapas insan. Insan. Nun ketemu dengan sin. Ikhfa. Selanjutnya, yang b. Izhar yaitu menjelaskan bunyi bacaan nun sukun atau tanwin, seperti tanwin un ketemu dengan ngerwain, ya ajarun ngerwairu nun ketemu ngerwain, seperti dalam potongan ayat ajarun ngerwairu izhar ya tanwin ketemu dengan ngerwain. Nah, itu ya anak bapak, beberapa ilmu Tajwid yang terdapat dalam surah At-Tin. Baik anak bapak, sekarang mari kita bersama-sama membaca Quran surah At-Tin. Ayo, 3, 2, 1. Auzu bi Allahi min rajim. Waturisini. Wahazal baladil amin Laqad konal alinsana fi ahsan taqwim Thumma Illal ladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun Fama yukadzibu ka ba'diddin Alaisallahu bi ahkamil hakimi Nah, selanjutnya silakan anak-anak Bapak lanjutkan di rumah masing-masing. Dan kerjakan tugas yang dikirim melalui WA wali kelas masing-masing ya. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.